Assalamualaikum Hai guys, welcome to my youtube channel Hai guys, ternyata berenang dan menyelam itu sangat bermanfaat bagi bayi meski banyak para ibu menganggap bahwa berenang itu berbahaya padahal baik untuk perkembangan otaknya bayi bukan kaki secara silang dalam air membantu otak bayi untuk tumbuh pada masa depan, hal tersebut dapat bermanfaat positif Contohnya untuk kemampuan membacanya, pembelajaran akademiknya, perkembangan bahasa, serta kesadaran spasial. Dan yang kedua, membantu melatih ototnya, biar bisa berdiri melatih mengontrol otot pada badan bayi misalnya menggerakkan lengan, kaki, dan mengangkat kepala serta koordinasi atau otot di tubuh karena juga baik kekepahatan jantungnya, otak, korporinya, dan penggudaranya juga meningkatkan keseimbangan dan koordinasi motorik yang keempat melatih baik untuk percaya diri seperti yang dilakukan masihan solinya oh, kayak andmu oh, ya. Terus yang kelima membantu tidurnya lelap. Aktivitas berenang dan menyelam melibatkan banyak otot dan cukup menguras energi ya untuk bayi dan bayi mungkin dengan capek dia cenderung tidur lebih cepat dan lebih lelap Yang keenam memperdarat ikatan ibu ataupun ayah dengan bayi. Saat berenang, orang tua akan fokus pada bayi. Begitu juga sebaliknya, bayi akan fokus kepada kita. Jadi dengan begitu, ikatan antara kita dan bayi kita itu menjadi lebih erat. Karena dia merasa kalau orang tuanya tidak akan melepaskannya. Dan dia merasa orang tuanya nggak akan membahayakan dia mohon lucu banget ya, bisa ngambang di atas air, Ih, lucu banget. Ternyata, beranok itu tidak berbahaya ya guys, bagi bayi, malah banyak manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, silahkan yang mau bully, area bullynya bebas jadi diterima ya bulian dan komennya terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe